Hai, saya Jamal, merekutimu dari Citra Majaraya dan saya akan akan menjelaskan perumahan Citra Majaraya Nah, untuk saat ini akan Tentu saya jelaskan, jelaskan ini perumahan Citra Majaraya yang tahap satu yang sudah serah terima kunci Nah, ini lingkungannya tahap satu yang sudah serah terima kunci Untuk rawa jalannya kita 7 meter pengerasannya 4 meter Untuk saat ini, yang tahap satu ini kita belum ada carport buat mobil Makanya bentuk bangunannya kita masih seperti ini Sedangkan yang tahap 2 yang kita pasarkan Saat ini kita sudah tersedia carport buat mobil Dan bentuk bangunan depannya juga berbeda lebih modern daripada yang saat ini Dan Tentunya harganya pasti jauh lebih mahal daripada yang saat ini kita jual Karena kebetulan yang tahap satu ini kita kebanyakan di rumah rumah rak, rak sederhana sedangkan yang tahap dua, kita rumah sederhana tapi selama klaster dan bentuk bangunannya jauh lebih bagus daripada ini, cuman untuk saat ini kita masih dalam pembangunan tapi, walaupun masih dalam pembangunan untuk tahap dua kita sudah terjual begitu banyak, yang sudah terjual mestinya dua Cluster yaitu mega Klaster Ubud dan Kintamani nah inilah bentuk kamar Kedua, teknik bentuk kamar utama saya sengaja ngambil video yang tahap satu ini karena yang tahap 2 juga bentuk dalam bangunannya aslinya seperti ini. Cuma beda dibentuk bangunan depan aja. Nah ini tempat belakangnya kita ada space 3 meter tanah kosong ke belakang ya. Untuk plafonnya kita masih pakai plafon triplek yang tahap satu ini, yang tahap 2 kita dapat Gibson. Jadi itu perbandingan tahap 1 sama tahap 2. Pertama dari bentuk bangunan depan, untuk saya ini carport, rumah ada yang tahap satu, yang tahap 2 sudah ada carport buat mobil. Tapi untuk bentuk bangunannya kita sama seperti ini yang tahap 2 juga, cuma beda di lingkungannya aja. Yang tahap 2 kita kebanyakan pakai lingkungannya landscape tematik Bali dan landscape tematik Thailand ini bentuk bangunan depannya ini lingkungannya dan tempat buat sampah untuk IPL nya kita 1300 per kubik dan untuk info lebih lanjutnya Anda bisa survei bak langsung ke lokasi dengan menggunakan kereta api komuter Line hanya 90 menit dari Jakarta Pusat dan anda bisa hubungi di kontak person saya di 0821111500619. nah ini klosetnya, untuk saat ini kloset rumah sederhana kita masih pakai kloset jongkok berbeda dengan rumah Haral Estat untuk harganya, untuk saat ini rumah sederhana yang tab 2 dari harga 159 juta sampai dengan 223 juta. Oke, kita nanti akan kembali lagi di video berikutnya di rumah Real Estate Citra Majaraya. Terima kasih.